Yo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh <tuh> <tuh> Allahumma sholli ala sayyidina muhammad di wala'ali sayyidina muhammad sholli ta'ala sayyidina ibrahim wala'ali sayyidina ibrahim Kama barok ta'ala sayyidina ibrahim wala'ali sayyidina ibrahim Fil ala mina ina Pertama-tama <tuh> <tuh> saya ucapkan terima kasih dan selamat datang sudah mampir ke channel kita ya, Nir? Betul, Dedi Dan terima kasih juga yang tak terhingga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya, kesehatannya kepada kita semua. Amin. Dan tidak lupa pula semoga kita senantiasa diberikan kesejahteraan walaupun negara kita dalam keadaan pandemi yang sangat memprihatinkan, memprihatinkan ya. betul. Insyaallah, mudah-mudahan dipulihkan kembali. Dipulihkan kembali. Ini zamannya pancaroba ya Nir ya. Iya, betul. Semoga Allah memberikan keringanan <tuh> dan mentabahkan kita yang terkena musibah. <tuh> Oke Nir, siap. Kita ada beberapa unit ya Nir ya, ya. yang kita mau vlogin. Semoga mobil-mobil ini yang kita akan vlog bisa menjadi bahan rekomendasi, re referensi yang akan membeli mobil kendaraan, baik cash ataupun kredit. Ya. ya Nir, ya hmm, yuk betul -betul. kita mulai ini. Siap, ada. Ini mobil apa Nir? Ini Xenia tipe... X, X Deluxe, Deluxe ya? 2017 warna abu-abu sudah poklem ya? Sudah kalau X Deluxe belum, belum poklem belum? yang, yang standarnya. <coughs> ini yang... udah poklem pelak-pelaknya aja belum racing? iya pelaknya belum racing sudah elektrik minor bro? elektrik minor sudah El sudah elektrik minor ya? Mm -mm. tahun 2017 pajaknya bulan 3 tahun depan panjang ya saudara-saudara ini harga cash berapa nih? Harga cash kita bandrol di angka berapa nih Bang Deddy? pantasnya berapa berapa? berapa benar -benar. Aduh, saya di satu dua lima nego ya? Nego, nego. Nah, satu dua lima nego, nego santuy. Betul. Nah, kalau untuk uh, kilometer lumayan lah. Ya. Tapi nggak terlalu tinggi gak banget. Terlalu tinggi banget. Masih layak banget. Ya Allah, rekomendasi hmm. mobilnya aman, nggak bekas banjir, nggak bekas nabrak, nggak ya. ada yang karatan. Mobilnya masih baru 2017. Nah. Untuk kredit DP berapa nih? Untuk kredit kita DP 20 bisa? Bisa. 15 juga bisa sebenarnya. 15 itu estimasi angsuran di 36an kurang lebih. Selama 47, Selama 47 bulan ya. 47 ya. bulan. DP 20 estimasi sekitar 34 33 34 lah kurang lebih. 20. So, Jadi 30. Kalau ini uh, Senia X Deluxe 2017 warna abu-abu pajak bulan 3 ya. Pajak bulan 3 tahun 2022. 2022. Ini Kilo. daerah uh, Jakarta Barat. Jakarta Barat. Untuk mobil insya Allah, aman, aman terkendali Betul, nah kalau untuk harga cashnya kita banter di puluh 125 nego. nego Ya, kalau untuk paket kreditnya ini DP15 juga bisa Betul Angsuran di 36 Betul Nah kalau untuk DP20, angsuran 3, 3 sampai 3 34 jutaan kali Kurang 47 di. bulan Betul Nah, terus nah, ada apa lagi Bang Deddy? Kita ada ini nih, R3 GL RT GX, GX, GX, GX, GX. GX manual 2014, 2014 warna putih GX manual 2014 nah. warna putih Buka harga Ini kita buka harga di 130 Buka harga Buka harga ya Satu Mudah-mudahan ketemu rejeki saya, rejeki saudara-saudara Betul Nah untuk pajak bulan 12 2014, Kaleng Jakarta Oh enggak ini Kabupaten Tangerang. Tanggrang. Kabupaten Tangerang ya Iya Ini Kabupaten Tangerang. Kilometernya itu kalau nggak salah 80 ribuan. 80 ribuan. 80 ribuan. Kilometernya Desember. Pajak eh, kalengnya masih panjang banget. 2025. Nah, jadi nggak nggak ada rasa takut buat bayar pajak eh, ganti itu, kaleng betul. karena ini kalengnya masih 4 tahunan lagi ya itu. ini dia. Insyaallah mobilnya rekomendasi buat saudara yang akan kredit atau cash mm -hmm. untuk kredit DP 20 juta 20 juta angsuran angsuran di estimasi saya sekitar tiga empatan tapi tiga an deh nah, kurang 3, lebih tiga empat tiga lima ya dp20 tergantung finansnya juga ya betul. semua semua tergantung finance betul tapi insyaallah kita rekomendasikan leasing yang bunganya murah ratenya murah ya iya. rate nya murah prosesnya cepat dan Insya Allah yang terbaik buat saudara. Betul. Nah kita ada lagi tuh Nir. Apa tuh Bang Deddy? Beli kemarin. Yuk kita sembari jalan-jalan. Sembari jalan. Sore-sore. Ini kayaknya kayak ijo-ijo daun nih Bang Deddy. Untuk interior sengaja saya nggak tampilin. Ya nanti kita tampilin nah, di slide ya. Kalau ada yang info lebih lengkap bisa langsung japri saya atau menir nah atau lihat klik channelnya derosa otomotif atau menir otomotif jangan lupa like and subscribe iya. Setelah share channel kita berdua yang belum subscribe bantu subscribe-nya kita iya. berdua ya Betul. saudara nah ini brio tahun berapa nih bang Diri? brio e cbu dua ribu pemakaian 2014 pemakaian 2014 ribu empat nah CBO ini yang 1300 berarti ya, 1300 cc. Nah, ini untuk kilometernya delapan puluh ribu, delapan ribu asli servis record service tanpa bohong-bohongan resmi jamin. Oh, nah, kalau untuk harga cashnya berapa sih, Bang Diri? eh Ini daerah Jakarta Barat ya? mana? ini oh, Tangerang Kota, Tangerang Kota, Tangerang Kota. Oh iya, iya. Uh. jadi kalau cek V, ini Tangerang Kota, pajaknya bulan Juni tahun depan Bu. kilometernya delapan puluh ribu, delapan ribu. Aman enggak bekas banjir, enggak bekas nabrak. Betul Warnanya, warna hijau Hijau daun. Eh, nah, hijau daun ya? Iya, hijau daun ini hijau Ini warna-warna favoritnya Betul. untuk untuk kaum hawa biasanya, Bang Deddy Betul Ya, kaulah muda ya Hawa tercipta di dunia <laughs> Iya, <dunia>, <laughs> Itu lagu Dewa, Dewa 19 Nah, kalau untuk harga nih Bang Deddy berapa sih? Buka harga 105 105 masih bisa nego, nego okay. santuy siap seratus yang CBU ya, bukan yang biasa, ya, yang bukan, bukan yang CKD. CKD. Kalau CKD kan satu, seribu kalau ini 1.300 masih bisa nego. Kalau untuk paket kreditnya, Bang coba paket kredit berapa nih? Paket sebelumnya, kemarin. kemarin itu DP 20 tapi bisa nego lah ya. Bisa nego ya. Itu angsurannya di dua tujuh lima puluh, berapa dua? 1.750.000 rp. DP 2, 20. 20 betul insyaallah masih bisa kurang lagi ya kurang kita pakai finance yang berkualitas <tuh> betul jadi uh, DP 20 angsuran 2.750.000 rp. selama 47 bulan selama 47 bulan kalau untuk cashnya 105 juta nego santoy betul 105 juta nego nah. negonya saya langsung atau menir betul insyaallah 20.000 rp. 24 jam Iya Selagi masih terjaga, insya Allah kita pasti balas. Iya, betul Bang Dedi Nah, terus kita selain brio yang andalan kita nih, apalagi sih Bang Deddy? Kita Dedy? ada bahan. Yuk, kita lihat. Innova. Oh, Innova. Oke, bensin. Oh, berarti udah euro. Tra transmisi manual. Transmisi manual. Tahun 2007. Betul. Innova 2007 ya Bang Deddy ya? Warna? ya. Oh iya, warna hitam. Yang Innova 2005 ini udah laku nih, udah Panjer. Oh yang ini nih? Insya Allah mobil udah tinggal kiri Oh iya, Pak Haji. Konsumennya ini Pak Haji. Rasanya mobilnya banyak banget ya. Oh iya. <laughs> mutiara hebat. Jadi mutiara nggak kehabisan stok. Tenang aja. Nah ini ada bahan nih. Nah ini. Hmm. 2007 baru beli banget, masih anget. 105 sudah BBN BPKB. Tangerang Kota atau Jakarta eh, Tangerang Tangerang sekitarnya lah uh, uh, Yang penting uh, Ketika Debitur beli 105 juta nego ini atas 105 udah net Oh BBN. 105 net BBN, BBN Itu udah atas nama Debitur, debitur. langsung Jadi Kalau cepet ya bisa Nah nama. betul Jadi enak nih Ini 105 plus BBN ya Bang Didi Ini aman gak bekas banjir Dan tidak bekas nabrak Ini bahan Ini Ini uh, Kilometernya juga masih nggak terlalu gondrong ya, masih 150an. Oh, 150an. Dan ini bergaransi satu tahun mesin. Satu tahun garansi mesin. Garansi mesin. mesin. Insya Allah, oh. kita rekomendasi buat ini tuh, mobil. Lebih enak lagi tuh. Betul. Udah. Oh. Jadi udah terima, 105 terima BBN dan garansi mesin, garansi satu, mesin, tahun. mesin satu tahun. Oh. Untuk kredit tapi berapa, Nir? Untuk kredit ini DP lima DP, DP 15 bisa. 15. Angsuran 2995, 3 jutaan lah kurang. Jadi DP 15, angsuran di 2995-nya? Iya. Jadi 3 jutaan kurang dikit. Sudah termasuk BBN BPKB SNK. Sudah termasuk BBN But juga. Tuh. tuh. DP, 15. DP 15 sudah termasuk BBN juga tuh. Iya, aman ya, terkendali ya. Aman, betul. Nah, jadi Innova tipe G bensin bensin, bensin, manual, bensin manual 2007 manua. ini Dibanderol dengan harga cash 105 net itu udah termasuk BPN Betul Dan kalau untuk paket kredit itu DP 15 angsuran di 2995 x 47 bulan itu udah termasuk BPN juga Bang Deddy Betul, betul? Ya. Oh mobilnya masih bahan nanti kita rapihin ya Bang Deddy ya Insya Allah, siap hmm. pasti kita rapihin so, saudara, Insya Insyaallah nggak akan kecewa Nah Sama yang paling penting garansi mesin Betul, betul, betul, betul Satu betul. tahun betul. Itu Oke, okay, ada lagi, Deddy. Uh, kita sebenarnya ada SIGRA uh -huh. SIGRA tahun 2019 2019, manual. betul Kilometernya juga masih rendah Oh, nah, warna kita hitam Kita ya, sebentar, saya satu lagi nih Nah, ini dia nih SIGRA bertransmisi manual uh -huh. Ini Tangerang Kota, pajaknya bulan 6 panjang Warna hitam manual ya. manual dua ya? tipenya apa nih bang deddy? tipe r. oh tipe R2X. r. berarti tipe yang tertinggi betul. nih. betul. harganya seratus tujuh. seratus tujuh. nego iya. ya. nego santuilah betul. nah kalau untuk paket kreditnya berapa sih bang deddy? dp dua puluh juta itu sekitar. dp lima belas juta. dp lima belas juta. angsuran sekitar dua delapan oh. dp lima belas. angsuran di dua koma sembilan. kurang lebih ya. kurang lebih. betul. Bitu nah ini untuk harga cashnya nya 105 Nego betul Xenia Air Deluxe eh Xenia SIGRA SIGRA Air Sigra. Deluxe 2019 kalau baterai masih rendah masih 70-an kurang lebih ya kurang oh, lebih 70-an 80-an 70 lah kurang lebih iya masih pemakaian hmm. normal ya iya kalau untuk info selanjutnya yang lebih lengkap bisa hubungi saya atau menir betul atau klik channelnya Derosa Otomotif atau Menir Otomotif udah sudah ya. ada tamu siap oke saudara-saudara so, mohon maaf kalau ada Review saya mungkin kurang-kurang lengkap yang mm -hmm. tidak sesuai dengan ekspektasi saudara mohon dimaafkan. Apabila ada yang info yang pengen kumplit bisa langsung japri ke saya iya. di wa saya atau mm -hmm. wa menir Betul. ya saudara ya. Betul. Atau kalau yang nonton video Nanti kita, di kita tulis yeah. nomor saya nama nomor menir. Betul. Bisa langsung bypass. Yeah. Ya saudara mohon maaf ya. Mm -hmm. Saya tutup ya. Ya yeah, silakan Ya eh, menir dah tutup lah Yuk uh, dari saya berdua sekian dan terima kasih saya tutup dengan mobilai topik wali hidayah.